Halo teman-teman, kali ini aku mau review aplikasi penghasil saldo dana yaitu Clip Lab ini ya. Di sini kita bisa masuk ya ke aplikasinya dulu. Agak lama ya. Ya di sini aku udah ada saldo nih. 2 dolar koma koin sama koinnya, koinnya itu nanti bisa dituker ke dolar bisa di wd ini ya satu dolarnya itu sama dengan seratus ribu clap coin ini namanya clap clap clap apa ya bacanya gimana ya clip celap ya, ya begitulah pokoknya ya sini tugasnya sebenarnya mudah kita cuman harus lihat video aja nanti koinnya jalan kayak gini ya koinnya jalan kalau ada yang tanya bisa dituyul enggak sih Kak bisa tapi dengan aplikasi tapi kalau aku sendiri enggak nuyul ya teman-teman ya di sini juga kita bisa nah, ada tulisan peti, hadiah nih di tengah-tengah ini kita bisa buka nih peti kita bisa sepi hari ini spinnya udah aku pakai Ada dua modif spin ya, ada yang mega spin sama laki spin yang mega spin ini agak gede-gede hadiahnya. Tapi di sini satu kali spin itu kita hanya dikasih selama tujuh hari sekali. Kalau mau lebih kita harus share, harus share ke teman-teman atau apalah. Kalau laki spin ini setiap berapa jam sekali, kalau 5 nggak salah, 5 jam sekali ini kita bisa spin kita dikasih kesempatan spin sehari cuman <coughs> maksimal 4 kali spin aja. Terus kalau free coin kita bisa tuh <coughs> dapetin free coin lainnya juga. Dengan cara nih uh, mainan download-download mainan baru nih. Download nah tuh ya kalau gimana sih caranya biar nambah terus dolarnya ha nah, kita bisa nih mainan game misi-misinya mainan game ini mudah banget buat rebahan buat nambah-nambahan tapi kita bisa have fun ya bisa seneng-seneng di sini nah kita Akuarium ini nih, akuarium kita ngasih makan-makan ikan aja. Di sini tuh ya ada kita dikasih dikasih ikan khusus spesial. Nah, ini ya. Kita kasih makan dulu, teman-teman. Nanti -teman. setiap naik level itu harganya bisa dijual ya. Harganya tuh beda-beda ikan sama ikan nah ini kayak gini ya ikan nih. harganya cuman kalau dijual 264 koin soalnya masih kecil kalau mau harus nunggu makannya tiap hari masih makan tiap hari nanti gede-gede sendiri nah ini ikan spesialnya ini tuh ikan emas kita dapatnya itu random banget ini bisa dijual ke dolar nih kalau dijual nanti bisa di WD. Nih. Kan. jadi selain di sini pesanan juga nih. Mainannya tuh banyak. Nanti bisa di -converse gitu kan koinnya gitu jadi koin get atau apa gitu ya terus bisa WD gak sih kok bisa kita coba ya nah di sini itu WD nya melalui Paypal kalau melalui Paypal minimal 10 dolar kalau di lainnya di e-wallet bisa tuh isi pulsa dan tapi kalau di dana pay ovo itu lebih Mahal ya lebih banyak ya harusnya ya di sini aja. Sudah kelihatan 15 minimal 15 dolar. Sudah pernah WD belum Kak? Lah di sini buat kalian nih ya, kalau yang pertama kali main nih, itu dalam beberapa hari setelah main kita tuh dikasih kesempatan buat WD 0,1 dolar. Jadi bisa tapi kemarin saya itu ditolak WD karena apa karena aplikasi akun GG saya yang buat daftar klip klip ini sama akun GG saya yang atau email saya ya email saya yang buat daftar aplikasi ini sama aplikasi paypal saya berbeda, jadinya ditolak, ini ada tulisannya nih, aktivitas tidak teratur terdeteksi akhirnya sudah nunggu lama-lama ternyata ditolak, gak bisa masuk, tapi karena memang yaitu tadi, kalau kita mau WD, kita harus benar-benar cek satu-satu informasi yang kita kasih, biar dana itu masuk jadi saya harus nunggu lagi itu teman-teman jadi sekian itu tutorial dari saya itu review dari saya kalau ditanya rekomend rekomendasi enggak sih Kanan ini aplikasi aku rekomendasiin banget, ya meskipun lama ya dapatnya lumayan lama, tapi buat nyantai, buat sefajar. kalau aku sih buat tabungan gitulah lah ya Oke, okay. baik. Seperti itu tadi, teman-teman. Review dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, biar saya semakin semangat lagi upload video-video review tentang aplikasi hasil dana oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh